Tujuan hidup adalah laksana papan sasaran dari olahraga panahan. Adanya target atau sasaran membuat kita bisa memfokuskan upaya, memotivasi, menginspirasi, dan membebaskan energi bagi tercapainya sasaran. Keberadaan manusia bergantung pada harapan. Harapan diperlukan untuk menemukan kegembiraan, dan ketenangan dalam situasi yang mungkin membuat kita putus asa. Sangat mudah untuk menjadi putus asa dan kehilangan harapan ketika kita dihadapkan dengan keadaan yang sulit dan menantang. Selain itu, adanya tujuan atau sasaran yang luhur akan menarik orang-orang baik yang seirama dan mendukung kita dalam mencapai sasaran tersebut.